Versi live actionnya pernah dibahas di channel ini beberapa bulan yang lalu Dan banyak yang request untuk sekalian dibahas juga versi dong yang dikatakan masih jauh lebih seru Pada awalnya saya menolak karena berpikir pasti akan membosankan karena ya plot ceritanya pasti sama saja Namun setelah kemarin saya maraton serisnya yang masih berlanjut ternyata memang banyak hal menarik yang dibuat berbeda dari versi live actionnya baiklah tanpa berlama-lama kita akan membahas plot ceritanya terlebih dahulu tetapi meski series ini sudah dirilis lebih dari tiga tahun yang lalu saya akan tetap memberi peringatan keras spoiler warning bagi kalian yang belum pernah menontonnya jadi ceritanya gini diceritakan ratusan tahun silam ada seorang pemuda jenius dan sangat berbakat bernama tangshan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 Dan benar saja, saat Tang San menyentuh bola bercahaya itu, seketika sinar yang menyilaukan menerangi seluruh ruangan yang menandakan kalau Tang San memiliki energi roh tingkat tinggi. Meskipun bisa dikatakan spesial, namun Sang Master Roh masih pesimis mengingat roh pelindung rumput biru perak memang benar-benar lemah dan tak pernah ada sejarahnya bisa berkembang terlalu jauh. Setelah ujian usai, Pak Kepala Desa memberikan kabar baik bahwa Suyanto meninggalkan undangan kepada Tang San untuk mendaftarkan dirinya ke Akademi Roh Pelindung di kota Nauding.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 Setelah mendengar penjelasan panjang lebar yang cukup masuk akal berdasarkan penelitian dari Master Show Tang San pun menjadi sangat mengaguminya. Ditambah lagi, Master Show mengatakan bahwa Tang San sangat spesial dan berpotensi menjadi seorang master roh terhebat di masa depan. Hingga akhirnya Tang San berlutut dan meminta agar Master Show bersedia menjadi gurunya. Singkat cerita, setelah pembicaraan mereka, Tang San pun diantar menuju ruang TU untuk mengurus segala administrasi pendaftaran.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 ID Card sendiri memiliki 6 tingkatan yang ditunjukkan secara jelas dari simbol-simbol yang terukir. Simbol-simbol tersebut mewakili keenam Master Roh legendaris. Tentu semakin tinggi tingkatan ID Card-nya, maka akan semakin banyak pula wilayah hutan yang bisa mereka akses. Dijelaskan kalau ID Card tertinggi hanyalah dimiliki oleh Master Roh dengan gelar tertinggi yang disebut Gelar Douluo. Sesampainya di dalam, mereka pun mulai melakukan pencarian. Master Xiao mengeluarkan roh pelindungnya yang berbentuk hewan mutasi bernama Liu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 Berlatar waktu 5 tahun pasca Tang San berpisah dengan sang ayah bersama adik angkatnya Xiao Wu, kini Tang San remaja telah lulus dari Akademi Nauding, sehingga perlu mendaftar ke akademi yang memiliki jenjang lebih tinggi. Begitu banyak pilihan akademi yang bisa mereka masuki, namun Master Xiao menyarankan agar mereka bergabung dengan sebuah akademi bernama Akademi Sri Lanka. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah hotel yang ternyata cuma tersisa satu kamar. Sebelum Tang San dan Xiao Wu sempat check-in, seorang pria playboy datang dan menyela ingin mendahului Tang San mengambil kamar terakhir tersebut. Diketahui pria ini bernama Dai Mubai. Tang San yang tidak terima karena merasa telah pesan terlebih dahulu membuat suasana semakin memanas, dan akhirnya terjadilah pertarungan untuk memperebutkan kamar tersebut. <tuh> Diperlihatkan kalau Dai Mumbai ini adalah seorang masroh berjenis hewan harimau putih dengan kekuatannya yang berada di level 37, sedangkan Tangsen berjenis rumput biru perak namun memiliki level yang lebih rendah, yaitu 29. Akan tetapi baik tipe kekuatan roh pelindung maupun perbedaan level yang tak begitu jauh belum cukup untuk bisa menentukan siapa yang lebih kuat. Rumput biru perak milik Tang San sangatlah fleksibel dalam bertahan maupun melancarkan serangan. Namun Daimube terlihat lebih gesit karena selain berdamage tinggi, energi roh yang ia lepaskan juga membentuk perisai yang melindunginya dari serangan Tang San dan cakarnya sangat efektif untuk memotong rumput biru perak. Ketika Daimube lengah, Tang San berhasil menangkapnya dan mulai menyebarkan racun. Sayangnya sedari awal, Daimube menyembunyikan kekuatannya yang tidak diperhitungkan oleh Tang San. Sampai pada akhirnya Tang San pun dibuat tak berkutik, namun Daimube memutuskan untuk melepaskannya dan pergi begitu saja. Di kamar hotel, Tang San teringat oleh seseorang yang pernah ia lawan di masa lalu yang kekuatannya mirip dengan Dai Mubai. Kala itu ia dapat dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan menggunakan senjata jarum emas yang dapat menembus perisainya dan memiliki efek serangan perusak dari dalam. <tosok> Besoknya Tang San mengajak Xiao Wu berkeliling untuk mencari material dari senjata rahasianya. Sampailah mereka ke sebuah toko barang antik dan di sana Tang San melihat bongkahan batu yang istimewa. Si pemilik toko pada awalnya mempermainkan Tang San dengan memberikan harga yang sangat mahal. Namun setelah ia tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao dengan melihat sabuk hitam yang Tang San kenakan, ia pun bersedia memberikan batu tersebut secara cuma-cuma. Sekembalinya ke kamar hotel, Tang selalu menghancurkan batu tersebut dan membentuknya menjadi beberapa jarum emas. lalu menunjukkan sebuah teknik mematikan, persis seperti ingatan dari masa lalunya. Singkat cerita bersama Xiao Wei telah sampai di tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka. Di sana banyak para pendaftar yang tidak diterima karena pemilik akademi hanya menerima orang dengan level kekuatan di atas 21 Atau yang ia sebut dengan istilah pemilik kekuatan monster Diperlihatkan Dai Mumbai yang ternyata merupakan murid senior di akademi Sri Lanka Ia menunjukkan kekuatannya yang seketika membuat para pendaftar menjadi pesimis Tak lama setelah itu datanglah seorang gadis bernama Ning Rongrong yang langsung diterima karena ia telah mencapai level 26 Dan berasal dari klan ternama yakni klan Cahaya Kibau sebuah klan yang dikatakan memiliki jenis roh pelindung tipe supporter kuat di dunia Daoluo. Sampai giliran Tang San dan Wu, mereka juga diterima dan lolos di tahap pertama setelah menunjukkan kalau mereka telah mencapai level 29. Dai Mumbai lalu diperintahkan untuk mengantar mereka menuju tes berikutnya karena untuk menjadi murid Akademi Sri Lanka, mereka harus lolos dalam 4 tes. Sembari menjelaskan, kalau sebenarnya ia tengah mencari seorang pasangan yang serasi dengan roh pelindung miliknya, karena dikatakan kalau penggabungan dua kekuatan roh pelindung yang serasi akan melahirkan sebuah kekuatan baru yang sangat kuat. Memasuki gedung akademi yang terlihat kurang meyakinkan, Tang San di sana bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sosis bernama Oik. Sike merupakan murid Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Dai Mumbai dan memiliki kekuatan roh pelindung yang sangat unik yaitu tipe support makanan. Salah satu yang menjadi skill andalannya adalah menciptakan sosis pemulih stamina Sementara itu Dai Mumbai membawa satu pendaftar lagi yang lolos tes tahap pertama yang bernama Suying. Ia telah mencapai level 27 dengan kekuatan roh pelindung jenis hewan kucing neraka. Sehingga cerita diajaklah mereka berempat untuk mengikuti tes terakhir karena kekuatan mereka berempat yang dinilai sudah sangat kuat sehingga tak perlu mengikuti tes kedua dan tes ketiga. Dalam perjalanan, Daimome menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka berdiri secara independen tanpa terikat dengan kerajaan manapun. Selain itu, tercatat hanya memiliki 42 murid sejak didirikan 20 tahun yang lalu. Sehingga rata-rata hanya menerima 2 murid saja per tahun. Kedua hal inilah yang menjadi alasan mengapa Akademi ini sangatlah miskin sang kepala akademi memegang prinsip bahwa lebih baik akademinya ditutup daripada hanya menerima orang-orang lemah bahkan akademi juga memiliki standar yang tinggi dengan menargetkan bahwa seorang siswa harus bisa mencapai level lebih dari 40 sebelum berusia 20 tahun hanya sedikit orang yang berhasil lulus dari akademi sisanya bahkan ada yang mati saat berburu seluman roh demi berusaha meningkatkan level Daimubai lalu memperkenalkan para calon murid baru dengan salah satu guru yang dipanggil Guru Zao seorang master roh yang sudah mencapai level 76 karena terlalu bersemangat melihat para murid baru di tahun ini yang lumayan berpotensi Guru so pun mengubah tes ke tahap keempat yang awalnya pertarungan melawan Daimubai kini justru ia ambil alih dengan kata lain mereka berempat harus bertarung melawan Guru Zao di tes kali ini Guru Zou merupakan master roh yang telah mencapai level 76 dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan beruang berbulu emas, memiliki pertahanan super kuat, dan dikatakan sama sekali tidak punya kelemahan. Kemudian Guru Zou menyampaikan aturan, yaitu jika mereka bisa bertahan sampai satu dupa habis terbakar, maka mereka akan dinyatakan lolos. Namun sebaliknya, jika mereka tidak bisa, maka mereka harus pulang. Ia lalu memberikan waktu kepada Tang San dan yang lainnya untuk saling bekerja sama dan berdiskusi sebelum pertarungan dimulai. Sangsan pun menginisiasi untuk membuat rencana kerjasama, dimulai dari memperkenalkan kekuatan mereka masing-masing. Suying memiliki roh pelindung bernama Kucing Neraka bertipe assassin yang mengandalkan kecepatan tinggi. Sedangkan Ning Rongrong adalah tipe support yang memiliki roh pelindung berwujud pagoda cahaya tujuh bintang. Dua skillnya yaitu memberikan buff kecepatan dan kekuatan 30% kepada target yang ia kehendaki. Setelah formasi terbentuk, pertarungan pun dimulai. Sebagai tipe support, Ning Rongrong nyaris menjadi target pertama. Beruntung dengan tali akarnya, Tang San berhasil membantunya. Dilanjutkan dengan kombinasi serangan mereka bertiga untuk menjatuhkan Guru Zao. Menggunakan strategi super ofensif, pihak Tang San tidak memberikan sedikit pun lawannya untuk melancarkan serangan balasan. Namun sayangnya pertahanan dari Guru Zao benar-benar tidak tertembus. <SILENCIO> Lanjut ke pola serangan kedua, kali ini mereka mendapatkan buff dari Ning Rongrong untuk menggempur Guru Zhou dengan serangan berkecepatan tinggi. Sejauh ini serangan-serangan mereka masih belum berarti apa-apa bagi Guru Zhou Bahkan parahnya sejauh ini Guru Zhou sama sekali belum menggunakan kekuatan roh pelindungnya. Sampai ketika Tang San berhasil mendesaknya menggunakan penjara tali akar beracun, akhirnya memaksa Gurusa untuk serius. Ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang sontak membuat keadaan menjadi berbalik. Pihak tangshan yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya kini benar-benar tak sanggup lagi berdiri. Akan tetapi saat melihat show terluka akibat melindunginya, ia merasa telah menjadi kakak yang tidak berguna. Lantas ia pun emosi dan mencoba melawan seorang diri dengan menggabungkan teknik mata rahasia, telapak tangan besi dengan kemampuan rumput biru peraknya. Terbukti cara ini cukup efektif untuk bisa sedikit mengimbangi Guru Zhao. Tetapi Guru Zhao kembali mengamuk dengan melepaskan skill cincin roh keempatnya yang berumur puluhan ribu tahun. Teknik tersebut dapat meningkatkan kekuatan gravitasi di area yang ia kehendaki. Sementara Tang San yang tak berhenti berpikir sedikit belajar dari pertarungan melawan Dai Mumbai kemarin. Ia memanfaatkan skill kedua yang bernama Rotan Hantu, yaitu kemampuan parasit terumput biru peraknya untuk membatasi pergerakan dari Guru Zhao. Dan akhirnya dengan usaha yang keras ia dapat menembus pertahanan dari teknik perisai roh pelindung tipe hewan tersebut. Guru Zoe yang mulai kewalahan menggunakan skill dari cincin roh kelimanya yaitu gravitasi super kuat Black Hole. Di puncak pertarungan karena benar-benar sudah terpojok, Tang San pun terpaksa menggunakan kekuatan dari roh pelindung keduanya yaitu hantaman keras palu Hotien yang sama sekali tak bisa ditangkis. Dai Mobile lalu memanggil Oishiki untuk mengeluarkan sosis pemulihannya guna mengobati semua orang yang sedang terluka. Pasca duel yang sangat sengit tersebut, Guru Zou mengakui kehebatan dari Tang San dan memutuskan untuk meluluskan mereka semua dalam tes kali ini. Selain itu, Tang San juga membantunya mengeluarkan jarum beracun yang tertanam di tubuh Guru Zhao. Di malam harinya, Guru Zou dikejutkan dengan suara misterius yang memanggilnya dari luar akademi. Ia pun bergegas untuk mengikutinya sampai masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah itu, muncullah sosok pria berjubah hitam, namun Guru Zou sama sekali tak bisa mengenalinya. Dengan melihat beberapa cincin roh tingkat tinggi yang melingkar di tubuhnya, terungkap bahwa sosok misterius itu ternyata adalah seorang master roh dengan gelar Douluo yang sontak membuat Guru Zou gemetar ketakutan karena menyadari perbedaan kekuatan mereka yang terpaut terlalu jauh. Ialah master Ho Tien yang bernama Tang Hao, ayah dari Tang San, pemilik roh pelindung legendaris Palu Ho Tien. Tujuannya datang ke sini adalah untuk memberi pelajaran kepada Guru Shou supaya tahu bagaimana rasanya ditindas oleh orang yang memiliki level jauh di atasnya. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi Sri Langke pun datang dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud roh burung hantu dengan level kekuatan 78. Ia bernama Flander. Namun di sini ia langsung menyadari kalau orang di depannya adalah Tang Hao, orang terkuat bergelar Da Ia pun langsung menunjukkan rasa hormatnya. Tetapi Tang Ho yang terlanjur emosi karena Guru Zou telah berani mengganggu putranya, ia pun memberinya pelajaran serupa agar tidak menindas orang yang lebih lemah. Setelah ia puas menghajar Guru Zou sampai babak belur, Tang Ho pun membiarkannya tetap hidup dan berpesan agar mereka menjaga putranya dengan baik di akademi ini. Keesokan harinya diperlihatkan Tang San yang sudah siuman dari pingsannya. Ditemani seniornya Oishike yang semalaman menjaganya. Ia lalu menawari Tang San untuk memakan sosisnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Namun Tang San menolaknya dan lebih memilih untuk melakukan kultivasi. Setelah kondisinya membaik, Tang San pergi ke tempat pertarungan sebelumnya. Di sana ia membersihkan belasan jarum beracunnya yang sempat ia gunakan untuk melawan Guru Zhao. Sembari itu, ia mulai berpikir untuk meningkatkan efektivitas dari senjata rahasianya seperti saat masih di kehidupannya dulu. Karena pasti di masa depan ia akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih kuat. Kemudian ia bergegas pergi ke kamar Xiaowu untuk melihat kondisinya yang ternyata juga sudah membaik. Kemudian Tang San meminta maaf karena kemarin ia tak bisa menepati janjinya untuk melindungi Xiaowu. Tetapi Xiaowu sama sekali tak menyalahkan Tang San karena memang guru Zola yang terlalu kuat. Saat tengah berkeliling desa, di tengah jalan mereka menyaksikan pertengkaran seorang laki-laki gendut dengan pacarnya. Diketahui bahwa pria ini juga merupakan murid Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Oishiki dan Dai Mumbai yang bernama Mang Jun. Xiaowu yang merasa geram melihat perbuatan kasar Mang Hujun terpaksa ikut campur, begitu pula Tang San yang ingin melindungi adiknya. Karena merasa kesal dengan orang-orang yang berani mencampuri urusannya, ia pun memulai pertarungan. Mang Hujun ini memiliki level yang setara dengan Tang San, dengan kekuatan roh pelindung jenis hewan yang sangat istimewa, yaitu kekuatan Phoenix Api. Berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Master Xiao, hewan jenis Phoenix termasuk jajaran hewan terkuat yang memiliki serangan yang sangat bagus. Skill pertamanya adalah roh Phoenix berwujud ayam merah yang terlihat imut namun ledakannya memiliki daya hancur yang lumayan besar. Dalam upayanya Tang San mencoba menangkap Mang Ho Jun menggunakan tali akarnya. Namun tidak berhasil karena jenis roh pelindung tumbuhan ternyata sangat lemah jika harus berhadapan dengan tipe elemen api. Sampai akhirnya mengandalkan kelincahan dan paras imutnya membuat Mang Hojun lengah sehingga Xiaoyu berhasil mendaratkan pukulannya kepada Mang Hojun. Untung saja sebelum pertarungan semakin serius, Daimubei datang untuk memisahkan mereka. Saat suasana sudah tenang, Daimubei lalu menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka di tahun ini hanya memiliki tiga murid, yaitu dirinya Oishike dan Mang Hojun. Kemudian ia juga menjelaskan kalau kekuatan roh pelindung milik Mang Hojun mengalami mutasi. Dari yang awalnya hanya burung biasa, bermutasi menjadi Phoenix Api dengan kekuatan elemen api yang sangat kuat. Namun bisa dikatakan kalau mutasi tersebut tidaklah sempurna karena memiliki efek samping, yaitu akan membuatnya cepat emosi dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat hal itu terjadi, ia bisa membakar apapun yang berada di dekatnya. Singkat cerita, semua murid, baik senior maupun para murid baru dikumpulkan untuk bertemu kepala Akademi Sri Lanka yang bernama Flander, yang juga merupakan pendiri dari Akademi ini. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada para murid baru yang mulai sekarang akan menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka. Kemudian, ia memerintahkan OICK dan Ning Rongrong untuk berlari mengelilingi desa sebanyak 20 putaran. Sementara Daimubei dan Menghojun ditugaskan untuk menyampaikan segala aturan Akademi kepada para murid baru. Namun sebelum itu, Flender mengajak Tang San bicara empat mata untuk menanyakan bagaimanakah kabar dari Master Xiao. Lalu Tang San memberikan surat dari Master Xiao yang dititipkan kepadanya sebelum berangkat. Entah apa isi surat tersebut yang pasti hal itu membuat Flender merasa sangat gembira. Sementara itu kita diperlihatkan kerajaan klan Kibau yang juga merupakan tempat asal dari Ning Rongrong. Terlihat di sana ada ayah Ning Rongrong yang bernama Fengzi. Tengah mendapatkan laporan dari seorang pendekar pedang bernama Jiansu mengenai Ning Rongrong yang telah melarikan diri dan memilih bergabung dengan Akademi Sri Lanka. Sang ayah cukup merasa lega setelah tahu bahwa Akademi Sri Lanka adalah akademi yang cukup baik. Namun Jiansu yang merupakan paman dari Ning Rongrong merasa sedikit cemas dan ingin memastikannya sendiri. Kembali ke Akademi Sri Lanka, semua murid kembali dikumpulkan termasuk Ning Rongrong dan Oishike yang telah menyelesaikan lari 20 putarannya. Di sini Flander menanyakan kepada mereka apakah mereka berdua telah menyelesaikan tugas yang ia berikan. Dengan ekspresi ragu, Oishike pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun Flander tahu kalau Oishike telah berbohong dengan mencoba melindungi Ning Rongrong. Ternyata ia sendiri diam-diam telah mengawasi mereka. Oishike memang telah menyelesaikan 20 putarannya. Namun, Ning Rongrong baru satu putaran malah pergi jalan-jalan ke kota untuk makan-makan. Hal ini jelas membuat Flander sangat marah karena Ning Rongrong telah melanggar peraturan akademi di hari pertamanya. Ia kemudian memberinya dua pilihan: ingin pergi dari akademi atau meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi, dengan nada yang angkuh, Ning Rongrong malah mengatakan bahwa akademi Sri Lanka hanyalah akademi kecil, dan Flander bukanlah siapa-siapa. Menurutnya dengan statusnya sebagai anggota klan Cahaya Kibau, ialah yang terkuat di antara murid-murid lain. Kemudian Flender kembali mempertegas bahwa Dai Mumbai, Mang Hojun, Suying, Xiao, dan Tang San masih jauh lebih kuat darinya dari segi kekuatan tempur. Sementara Oishike terlahir dengan bakat yang luar biasa dengan roh pelindung tipe support yang sangat istimewa. Mendengar hal itu membuat Ning Rongrong menangis dan berlari meninggalkan mereka. Flender kemudian menyuruh Oishiki untuk pergi menenangkan Ning Rongrong karena tujuan ia sebenarnya hanya untuk memberinya pelajaran tanpa ada maksud untuk mengusirnya. Singkat cerita, pada malam harinya, sebagai latihan pertama para murid diajak pergi ke kota untuk mengikuti sebuah turnamen. Turnamen tersebut adalah sebuah ajang pertarungan para master roh yang mungkin memiliki level di atas mereka. Sebuah latihan yang sangat bagus untuk memberikan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Dalam arena pertarungan, satu kemenangan akan memberikan satu poin, satu kekalahan pengurangan satu poin, dan jika berhasil mengumpulkan 100 poin maka baru akan mendapatkan lencana tembaga. Flender berpesan agar para siswa mendapatkan minimal lencana perak sebelum kelulusan akademi. Kemudian ia memerintahkan Daimube untuk mengantar mereka melakukan pendaftaran. Daimube menambahkan bahwa terdapat 8 lencana dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yaitu lencana besi, lencana tembaga, lencana perak, lencana emas, lencana ungu, lencana permata, lencana rubi, dan lencana berlian Pada awalnya Xiao menganggap mudah tantangan tersebut karena lencana perak hanya berada di urutan ketiga Namun Daimoubei membantah hal tersebut karena sejak dulu saat ia masih berada di level 29 sampai sekarang Tercatat ia hanya menang sebanyak 29 kali dan kalah 27 kali Jadi selama ini ia hanya berhasil mengumpulkan total 2 poin saja di tempat ini banyak jenis pertarungan yang bisa dipilih, seperti pertarungan satu lawan satu, dua lawan dua, maupun tiga lawan tiga. Selain mendaftar dalam pertarungan satu lawan satu, bersama Xiao Wu, Tang San membentuk tim dua orang untuk mengikuti pertarungan dua lawan dua. Singkat cerita setelah mendaftar, Xiao Wu menjadi yang pertama kali maju melawan seorang pria besar berotot yang sepertinya sangat kuat. Jelas pada awalnya dengan tubuhnya yang mungil, semua penonton meremehkannya. Namun, shower di luar dugaan ternyata dengan mudah bisa mengalahkan lawannya tersebut. Pertarungan berikutnya adalah Tang San melawan Su Ying. Tentu karena pemilihan peserta yang random, secara kebetulan ia mendapatkan lawan dari teman akademinya sendiri. Setelah wasit memberikan aba-aba, Tang San pun langsung menyerang menggunakan rumput biru peraknya untuk berusaha menangkap Su Ying. Akan tetapi Su Ying yang basically adalah petarung yang sangat mengandalkan kecepatan, bisa dengan mudah menghindari satu persatu kejaran tali akar milik Tang San. Di beberapa kesempatan, Su Ying juga berusaha mencari celah untuk mendekati Tang San. Sementara menanggapi hal itu, Tang San masih bisa bertahan menggunakan mata iblis ungu guna mengimbangi kecepatan dari Su masih terus berupaya menjaga jarak, ia mulai mengubah pola serangannya dengan menciptakan sebuah sangkar untuk mengatasi pergerakan Suying yang begitu cepat. Sayangnya Suying tak memperhitungkan bahwa ini bukan sekedar sangkar yang digunakan untuk membatasinya, melainkan upaya Tang San untuk memperluas jangkauan serangan agar ia bisa melancarkan serangan dari udara. Alhasil Suying pun tak cukup kuat untuk bisa meloloskan diri sehingga Tang San layang yang keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan dua lawan dua antara tim Xiao Tang San melawan tim besi darah, yaitu dua pria bersaudara dengan masing-masing senjata palu besar. Dengan kemistri yang bagus, Xiaowu maju sebagai penyerang sementara San bertugas melindunginya dan berusaha mengontrol jalannya pertarungan. Namun jelas tak semudah itu. Menurut Tangshan, serangan palu mereka mirip dengan miliknya hanya saja tidak lebih kuat tetapi pergerakan ayunannya yang jauh lebih cepat, yang bahkan tak sanggup ia tahan menggunakan rumput biru peraknya. Namun ternyata serangan-serangan Tang San ia gunakan untuk menyebarkan benih dari skill keduanya yaitu rotan hantu Tumbuhan parasit tersebut dapat mengikat lawan dan menyebarkan racun untuk membatasi pergerakan mereka Pertarungan masih berlanjut Secara kompak mereka menggunakan skill ketiganya yaitu lemparan palu kembar yang dapat melacak dan mengejar targetnya Tang San yang berusaha menyelamatkan Xiao tak cukup kuat sehingga ia terpedal jatuh Hal ini membuat Xiaowu sangat emosi dan langsung menyerang mereka dengan senjata jarum rahasia yang bisa membunuh lawannya dalam sekejap. Namun Tang San justru menghalau serangan mematikan tersebut karena bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah pertandingan. Mengingat tenaga yang sudah terkuras habis, ditambah racun Tang San yang semakin menyebar ke seluruh tubuh, mereka pun mengaku kalah sehingga dengan ini Tang San pun mendapatkan kemenangan keduanya. Sekembalinya ke Akademi, Daimube terlibat cekcok dengan putri klan Cahaya Kibau yakni Ningrongrong. Terdengar sikap angkuh Ning rongrong yang terus-menerus memprovokasinya dan merendahkan Akademi Sri Lanka. Hal ini membuat Daimube sangat kesal dan emosi sehingga ia terpaksa menggunakan cara kekerasan tanpa memperdulikan status Ning rongrong Beruntung seketika itu juga Tang San datang dan berhasil menenangkannya. Namun kejadian itu tak membuat Ning Rongrong jerah dan justru meminta Tang San agar membantunya menghabisi Daimu Mubai dengan imbalan seratus ribu koin emas. Jelas Tang San menolaknya. Ia menjelaskan bahwa tak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang dan kekuatan. Ia pun menyarankan agar Ning Rongrong keluar saja dari akademi karena menurutnya tempat ini sama sekali tidak cocok untuk Ning Rongrong. Bahkan Oishiki yang jelas-jelas menyukai Ning Rongrong pun juga berpikiran sama. Ia lantas menyarankan supaya Ning Rongrong -rong pergi karena mustahil di sini ia bisa mendapatkan teman dengan sikap yang sedemikian angkuh. Keesokan harinya semua murid kembali dikumpulkan untuk menerima latihan. Namun Osiris yang datang terlambat memasang wajah yang begitu gembira karena ternyata pagi ini ia telah mencapai level 30. Semuanya pun mengucapkan selamat. Pak Kepala Akademi Flender memerintahkan semua murid besok pergi ke hutan Shindu, versi lain dari hutan berburu, untuk membantu mencarikan cincin Sleman roh ketiga untuk OICK, di bawah bimbingan dari guru Zhao. Masih nyambung dengan OICK, latihan hari ini adalah memakan sosis penambah stamina dari skill roh pelindung milik OICK, dengan alasan agar tubuh mereka bisa terbiasa dan beradaptasi saat nanti berada di medan pertempuran yang sesungguhnya. Diperlihatkan semuanya merasa jijik dan tidak menyukainya. Namun di luar dugaan, Ning Roro secara sukarela maju untuk menjadi murid pertama yang akan melakukannya. Ternyata ucapan dari Tang San dan Oishiki sebelumnya cukup membuatnya merenung semalaman dan menyesali sikap angkuhnya selama ini. Besoknya, Guru Zhao menghampiri semua murid yang sudah menunggunya untuk pergi ke hutan Sindu dalam rangka mencarikan cincin siluman roh ketiga untuk Oishiki. Ia kemudian meminta Daimubai agar menjadi ketua tim dalam misi tersebut. Dai Mobile lalu menyampaikan formasi kerja sama tim dimana Tang San akan berada di garis depan tepat di belakangnya dua tipe support Xiaowu dan Meng Jun diberikan tugas untuk menjaga sisi kiri dan sisi kanan sementara dirinya akan mengambil alih area belakang Setelah seharian tak menemui sleman roh yang cocok untuk Oishiki mereka memutuskan untuk singgah di sebuah warung makan di dekat sana Namun suasana yang tenang seketika rusak pasca kedatangan sekelompok anak yang diketahui berasal dari Akademi Changhui Dai Mubei menceritakan bahwa Akademi Changhui merupakan akademi yang cukup terkenal Tetapi sebenarnya muridnya tak begitu kuat dan cenderung lebih menonjolkan sifat angkuhnya Bisik-bisik itu terdengar sampai di telinga murid Akademi Changhui Sehingga dibuatlah sebuah rencana untuk mengerjai para murid Sri Lanka Seorang anak kemudian berjalan ke arah mereka dan secara sengaja menyinggol pelayan yang tengah membawa makanan <tuh> <tuh> <SILENCIO> Menyaksikan hal itu semua murid pun dibuat emosi dan menanyakan mereka ini sebenarnya berasal dari akademi mana. Namun Daimombe justru meledek mereka dengan mengatakan bahwa kalian tidak layak untuk mengetahuinya. Jelas hal itu membuat mereka semakin marah dan serentak maju untuk menyerang. Sementara pihak Daimombe cukup Shiau sajalah yang turun tangan memberi pelajaran mereka semua. <SILENCIO> Perseteruan yang semakin memanas memaksa guru dari Akademi Changhui untuk turun tangan. Dia adalah seorang master roh pemilik kekuatan roh pelindung jenis hewan penyu hitam yang telah mencapai level 50. Ia kemudian menanyakan di manakah guru mereka. Namun pihak Sri Lanka kembali meledeknya dengan mengatakan kalau ia juga tak layak untuk mengetahui hal itu. Dan jika mau bertarung, mereka saja sudah lebih dari cukup. Sampai ketika mereka nyaris bentrok, pemilik restoran pun meminta jika mereka ingin berkelahi, maka jangan dilakukan di dalam warungnya. Sebelum keluar, Tang San menyusun sebuah strategi karena pasti takkan mudah menghadapi Master Roh yang sudah berada di level 50. Menurutnya, jenis Roh Pelindung Penyu Hitam adalah jenis kekuatan dengan durability yang sangat tinggi, namun tidak memiliki damage yang besar. Singkat cerita, pertarungan mereka pun dimulai yang dimeriahkan oleh sorakan para murid Akademi Chang Hui. Serangan pertama dimulai dari skill pukulan gelombang udara dari Dai Mubai, disertai tembakan api Mang di sisi kanan dan didukung oleh rumput biru perak milik Tang San untuk membatasi pergerakan lawannya. Setelah tertangkap, Mang Ho Jun kembali mendapatkan aba-aba dari Tang San untuk membakar habis guru Chang Hui dengan teknik semburan Phoenix Api bersuhu tinggi. Sayangnya perkiraan Tang San tak sepenuhnya benar. Guru Akademi Chang Hui memiliki skill serangan nafas dingin yang wapanya sanggup membekukan udara dalam sekejap. Suying yang mencoba mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan jarak dekat justru tangannya terjebak dalam kubah es. Beruntung dengan refleks daya segera mendekat untuk menghancurkan kubah tersebut. Dilanjutkan dengan Tang San yang kembali berusaha mengikat lawan dikombinasikan dengan api Mang Ho Jun. Dai Mubai yang sempat terpengaruh provokasi mengambil resiko untuk menyerang yang mengakibatkan radang dingin di tubuhnya semakin parah. Sementara itu, Mang Hujun kembali beraksi dengan semburan Phoenix Api untuk menghalau serangan nafas es yang mengarah langsung ke Dai Mubai, sehingga terjadilah bentrokan antara dua elemen yang saling bertolak belakang. Saat pertarungan telah mencapai puncaknya, Guru Zhao datang menyela dan menyuruh semua siswanya agar segera kembali ke penginapan. Namun guru Akademi Changhui yang masih tak terima meminta para murid Sri Lanka untuk meminta maaf karena telah merendahkan akademinya. Akan tetapi, Guru Zou mengatakan bahwa tak perlu ada yang meminta maaf. Ia malah mempertegas bahwa Akademi Changhui memanglah akademi yang cukup terkenal, namun keangkuhannya hanya bisa menindas orang-orang yang lebih lemah saja. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan Guru Zou yang menggantikan para murid Akademi Sri Lanka sekejap ia bisa menghajar habis-habisan guru Akademi Changhui bahkan tanpa melibatkan kekuatan roh pelindungnya. Setelah pertarungan itu guru Zhao kembali menemui para muridnya dan mengatakan bahwa nanti ia akan memberikan latihan spesial untuk menghadapi sampah seperti itu. Di pagi harinya, di bawah bimbingan dari Guru Zhao, para murid Akademi Sri Langke diajak jauh masuk ke dalam hutan Sindu. Ia menjelaskan bahwa hutan Sindu berbeda dari hutan-hutan yang dipelihara oleh kebanyakan kerajaan karena hutan ini masih sangat liar dan siluman-siluman roh yang ada juga sangatlah buas. Ia menyarankan kepada semuanya agar tetap berada di dekatnya dan tidak mengusik siluman roh tanpa perintahnya jika tidak ingin mati sia-sia, terutama Oisike dan Ning Rongrong. Ketika Dai Mumbai memimpin dan membukakan jalan, Tang San menyarankan agar tak sembarangan membunuh Sleman Roh Muda agar ekosistem tetap terjaga. Di samping itu, bau darah yang ditinggalkan bisa memicu kedatangan Sleman Roh yang jauh lebih kuat. Setelah cukup lama mencari, mereka akhirnya merasakan hawa keberadaan dari seekor Sleman Roh yang cukup kuat. Su Ying pun diperintahkan untuk memeriksanya dan berhasil mendapati seekor sleman roh berjenis burung terbang berusia 1.500 tahun yang akan sangat cocok digunakan sebagai cincin roh ketiga OECK. Lantas mereka pun bekerja sama untuk memburu makhluk tersebut. Berdasarkan analisis Tang San, sleman ini tak memiliki serangan fisik yang terlalu kuat. Ia hanya mengendalikan kecepatan tinggi untuk menangkap mangsa lalu melilitnya. Cara paling efektif untuk memburunya adalah dengan menekannya menggunakan Phoenix Api Manghojun sementara yang lain bersiap untuk menutup jalan agar siluman tidak bisa melarikan diri. Guru Zhao lalu menyerahkan tim di bawah kepemimpinan Tangshan karena luasnya pengetahuan mengenai kekuatan dan kelemahan siluman roh. Perburuan berlangsung cukup sengit. Suying dan Dai Mumbai yang diperkuat dengan skill Rong Rongrong berhasil menekan siluman roh tersebut. Selemen yang ingin melarikan diri melalui jalur udara pun juga berhasil dicegah oleh Tang San menggunakan sangkar tumbuhan yang sangat besar. Namun saat Oishiki hendak mengeksekusinya, ular itu melepaskan serangan yang beruntung berhasil dibelokkan oleh Tang San. Setelah jatuh ke darat, langsung disambut oleh sambaran api. Mang Hojun dilanjutkan dengan serangan beruntun dari Guru Zhao yang mampu melumpuhkannya. Hmm. Tuh. Tuh. Guru Zhou lantas segera menyuruh Oishiki untuk mengambil cincin rohnya akan tetapi tiba-tiba datang seorang nenek bersama cucunya yang mengklaim bahwa seluman roh ular terbang adalah miliknya yang akan menjadi cincin roh ketiga untuk cucunya. Hal itu karena ialah yang pertama kali menemukannya dibuktikan dengan serangan tongkat yang ia goreskan ke parut seluman tersebut. Menanggapi hal itu Guru Zhou tidak bertindak gegabah karena nenek itu merupakan salah satu senior master roh yang bernama Chao Tian Xiang. Di dunia perselatan, ia merupakan mastero yang sangat disegani bersama pasangannya yakni bangsawan naga Mengsu. Mereka menjadi duo maut terkuat yang dikatakan mampu menandingi seorang master roh bergelar Douluo. Walaupun begitu, Guru Zhou masih bersikeras untuk menolak memberikan seleman roh tersebut. Ia beralasan meski Chao Tian Xiang yang menemukannya terlebih dahulu, namun ialah yang berhasil menangkapnya. Sampai akhirnya diputuskan untuk menggunakan hukum master roh guna menyelesaikan permasalahan ini. Hukum itu menyatakan bahwa sesama Master Roh harus saling bertarung demi memperebutkan Seleman Roh sehingga Oishike ditantang untuk menghadapi cucunya yang bernama Meng Yiran, Master Roh level 30. Namun Guruzo menolak mengingat muridnya merupakan Master Roh bertipe support. Mendengar hal itu, tiba-tiba dari belakang Tang San maju dan menyatakan bahwa ia bersedia mewakili Oishike untuk bertarung melawan Yiran. Sang nenek pun sepakat karena mengetahui kalau Tang San masih berada satu level lebih rendah dari cucunya, terlebih lagi roh pelindungnya hanyalah rumput biru perak. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Diremehkan di awal menjadi keuntungan bagi Tang San untuk bisa melancarkan serangan kejutan. <tuh> Namun Jiran ternyata juga tidak selemah itu. Berkat roh pelindung ularnya, ia dengan mudah bisa meloloskan diri dari perangkap tali akar milik Tang San. Bahkan racun pelumpuh yang ia gunakan juga sama sekali tak berpengaruh karena basically kekuatan ular milik Jiran juga beracun. Merupakan sebuah cara yang sangat efektif untuk melawan racun dengan racun. Menggunakan senjata tombak beracun ia kemudian melancarkan serangan belasan. Tidak begitu cepat namun cukup merepotkan karena jumlahnya yang lumayan banyak. Tang San pun berusaha mendekat dan berhasil menghentikan serangan tersebut yang dikendalikan oleh tongkat ular milik Jiran. Mulailah mereka membenturkan Energi roh yang saling berusaha menekan satu sama lain. Setelah cukup lama saling menekan, pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Tang San sehingga hak milik atas luman roh ular terbang kini diserahkan kepada Oishiki. Oishiki lalu segera mengeksekusi luman roh tersebut dan mulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Di sisi lain, Tang San yang kehabisan tenaga pasca pertarungannya dengan Yiran juga berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, Oishiki telah selesai dengan proses penyerapannya dan telah berhasil memperoleh cincin ketiga serta mengunlock skill baru, yaitu sosis terbang. Barang siapa yang memakan sosis tersebut, maka akan bisa terbang selama satu menit dengan kecepatan ular terbang. Ketika Guru Zou ingin mengajak semuanya untuk kembali ke Akademi, tiba-tiba Tang San yang sudah tersadar menyela dan mengatakan kalau kini ia juga telah berhasil mencapai level 30, sehingga sekarang ia juga ingin mencari seleman roh untuk dijadikan cincin ketiganya. Mendengar hal itu, Guru Seo yang terlihat senang setuju, lalu mengajak semuanya untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat terlebih dahulu. Di malam harinya saat tengah beristirahat, mereka membicarakan mengenai seluman roh yang selalu diburu oleh manusia. Guru Zou mengatakan kalau sekarang semakin sulit mencari cincin roh, padahal dulu di pinggiran hutan saja banyak terdapat seluman roh berusia ribuan tahun. Menanggapi itu, Tang San berpendapat kalau itu semua adalah ulah manusia yang sebenarnya jauh lebih ganas ketimbang seluman roh. Perburuan yang terus dilakukan membuat para seluman roh pasti suatu saat akan mengalami kepunahan. Dan jika siklus ini terus berjalan, maka akan datang suatu hari di mana seorang master roh tak akan bisa naik tingkat karena tidak ada lagi cincin roh yang tersedia. Semuanya pun termenung sejenak, termasuk Guruzo yang berpikir kalau narasi Tang San memang cukup masuk akal. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor seluman roh berjenis kera raksaksa yang merupakan raja hutan bagi para seluman roh. Mereka pun sontak dibuat sangat terkejut karena biasanya seluman jenis ini hanya tinggal di hutan terdalam dan sangat jarang keluar. Menurut Tang San, kera raksasa adalah mimpi buruk bagi para master roh. Pasalnya kekuatannya yang luar biasa kuat membuat seorang master roh bergelar dahulu sekalipun belum tentu bisa menandinginya. Dan bahkan dikatakan seluman ini mampu mengalahkan seluman roh jenis lain yang usianya jauh di atasnya. Tak hanya dari segi kekuatan, kecepatan, dan pertahanan, namun ia juga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Guru Zhou yang sadar batasannya mencoba melakukan negosiasi karena seluman kera raksasa mengerti bahasa manusia. Ia pun berjanji akan segera pergi dan tak akan berani mengusiknya. Namun ketika menyaksikan kemarahan dari Sang Raja Hutan, Guru Zhou pun segera memerintahkan semua murid untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia memasang kuda-kuda untuk bersiap melancarkan serangan. Hingga saat amukannya menghempaskan mereka semua, menjadikan kesempatan yang bagus untuk bisa melarikan diri. Namun naasnya, Shou berhasil ditangkap oleh seluman tersebut. Huzo <tik> yang melihatnya sangat emosi dan benar-benar all out menggunakan skill dari Cicinroh ketujuhnya. Merupakan skill terkuatnya, yaitu wujud roh dari beruang hutan untuk menghantam seluman kera raksasa. Namun hal itu juga sia-sia. Sementara Tang San yang berupaya menyelamatkan Xiao berusaha mengejar seleman itu, hasilnya pun sama saja. Ia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa kecewa yang amat mendalam, mereka semua pun beristirahat untuk memulihkan kondisi pasca insiden tersebut. Guru Zou lalu menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa menjaga Xiaowu. Namun menurut Tang San ini semua adalah salahnya karena sebagai kakak ia tak bisa menepati janjinya untuk selalu melindungi Xiaowu. Ia yang masih belum menyerah meminta sosis terbang dari Oishiki untuk mengejar Xiaowu meskipun sebenarnya kondisi Tang San sekarang tidak memungkinkan lagi. Usahanya tersebut didukung oleh Ning Rongrong yang memberi buff kekuatan dari skill roh pelindungnya. Guru Zou yang awalnya dikira marah justru meminta Oishiki untuk memberikan sosis terbang kepada yang lain dan menginisiasi untuk segera menyusul guna membantu Tang San. Sementara itu nasib Xiao yang dibawa kabur oleh seluman kera raksasa ternyata tak seburuk apa yang dipikirkan guru dan teman-temannya. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Xiao memanggilnya dengan nama Erming. Langsung saya sampaikan spoiler di sini ya, Xiaowu ini sebenarnya bukanlah manusia, melainkan jelmaan dari seluman roh berusia ratusan ribu tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Ia kemudian meminta Erming untuk menjaganya sejenak karena ia akan melakukan kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Berkat statusnya sebagai mantan seluman roh, Xiaowu memiliki kemampuan untuk menyerap cincin roh seluman tanpa harus membunuh mereka. Di sisi lain, Tang San yang mengejarnya kehabisan waktu terbang sehingga terjatuh ke dalam hutan sebelum bisa menemukan Xiaowu. Selain itu kondisinya juga semakin buruk karena sebelumnya ia juga sudah terluka. Sialnya ia malah bertemu dengan seluman roh buah berjenis laba-laba berwajah manusia. Tang San pun dibuat sangat kewalahan, karena baik dari kekuatan, kecepatan maupun pertahanan dari Sleman tersebut sangatlah kuat. Ditambah lagi, makhluk ini memiliki racun yang sangat mematikan. Di tengah pertarungan tersebut, Tangshan teringat ucapan dari Master Xiao bahwa seluman laba-laba berwajah manusia merupakan jenis Sleman roh yang akan sangat cocok untuk Tangshan. Namun akan sangat berbahaya mengingat kekuatan serta racun yang mematikan yang dimilikinya. Sehingga cerita, ia akhirnya menemukan titik kelemahan dari seluman tersebut, yaitu terletak pada wajahnya. Ketika Tang San telah berhasil menangkapnya dan nyaris melakukan finishing, kepalanya terasa sangat pusing dan kesadarannya justru kembali ke kehidupan masa lalunya saat masih berada di sekte Tang. Di sana ia bertemu kembali dengan para tetua sekte yang mengatakan kalau Tang San telah berhasil diselamatkan dari jurang lembah neraka. Namun Tang San sendiri seakan hilang ingatan dan tak dapat mengingat apapun dari kehidupan barunya di Akademi Sri Lanka. Sampai ketika ia bertemu dengan salah seorang murid sekte, pikirannya keterigar membuat ia bisa kembali mengingat semuanya. Ia pun lantas bertekad kembali ke kehidupannya di Akademi Sri Lanka karena teringat Xiao yang harus segera diselamatkan. Dan benar saja, saat membuka mata dirinya terikat oleh jaring laba-laba dan terkena racun yang memberikan efek halusinasi sesuai dengan apa yang tertinggal di dalam ingatan targetnya. Tang San pun kembali melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan jaring laba-laba tersebut. Karena benar-benar sudah terdesak, ia tak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan roh pelindung di tangan kirinya, yaitu palu Hou Tian untuk menghantam keras makhluk Jahanam tersebut. Sampai akhirnya setelah berusaha keras, ia dapat membuka pertahanan si laba-laba lalu segera mengeksekusinya. Sebelum memulai proses penyerapan, Tang San beristirahat sejenak untuk mengeluarkan racun yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang, yang ternyata mereka adalah pasangan ular naga Mengsu bersama cucunya, Menggiran. Secara kebetulan lagi, ternyata Sleman Laba-Laba itu adalah incaran cincin roh ketiga untuk Menggiran. Mereka pun jelas sangat marah karena Tang San telah menggagalkan perburuan Sleman Roh untuk cucunya sebanyak dua kali. Namun, di sisi lain, Mengsu juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Tang San sanggup membunuh Sleman Laba-Laba itu seorang diri. Kemudian, Tang San menyampaikan pembelaannya bahwa ia juga terpaksa membunuhnya. Tadi ia hanya berusaha membela diri karena tiba-tiba Sleman itu menyerangnya. Mengsu yang tak memperdulikan alasan Tang San memberinya pilihan yang sulit, yaitu jika Tang San bersedia bergabung dengan keluarganya, maka ia akan membiarkan Tang San tetap hidup dan mempersilakannya untuk menyerap kicin roh dari Sleman laba-laba tersebut. Namun Tang San dengan tegas menolak tawaran itu. Pasalnya seseorang yang telah bergabung dengan suatu keluarga maka harus mengabdikan seumur hidupnya untuk keluarga tersebut. Sementara dirinya adalah tipe orang yang lebih suka bebas tanda terikat oleh pihak manapun. Diperlihatkan secara diam-diam Tang San bersiap dengan busurnya untuk berencana menyandera Jiran Karena mustahil ia bisa menang melawan dua orang legend di hadapannya. Merasa tawarannya tak dihargai, Meng Su pun semakin murka Ia lalu memberi kesempatan terakhir untuk Tang San untuk menebus kesalahannya yang telah dua kali mengegalkan kenaikan tingkat dari cucunya Untuk itu, Tang San diperbolehkan pergi, tapi dengan meninggalkan satu lengannya sebagai bentuk kompensasi masih mencoba bernegosiasi, Tang San mengatakan akan bersedia bergabung dengan keluarga mereka Namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus membantunya mengalahkan seekor seluman roh yang telah menculik Wu. Awalnya mereka mengentengkan syarat itu karena mudah baginya kalau hanya membunuh satu seluman saja Akan tetapi ekspresi mereka langsung berubah ketika Tang San mengatakan kalau seluman roh yang dimaksud adalah seluman raja saksa. Mereka malah menuduh kalau Tang San sengaja menjebaknya Karena berhadapan dengan makhluk itu maka sama saja dengan bunuh diri Bahkan dikatakan, kalau master roh bergelar Daulo pun belum tentu sanggup mengalahkannya, karena keduanya tak bisa memenuhi syarat yang ia berikan. Tang San pun enggan untuk bergabung, dan dengan tegas mengatakan, "Kalau mereka ingin lengannya, maka silakan ambil saja sendiri." Saat posisi Tang San sudah benar-benar terdesak, beruntung Guru dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menghentikan kakek Mengsu. Guru Zhou jelas tahu batasannya yang tak mungkin bisa menang jika dua maut itu sudah bersatu. Ia lantas mencoba bernegosiasi dengan mengajak Mengsu untuk bicara empat mata. Setelah pembicaraan singkat mereka, seketika ekspresi kejam dari Mengsu berubah menjadi lebih hangat. Dari Guru Zhou, ia kini tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao, orang cerdas yang menciptakan banyak teori di dunia roh. Oleh karena itu, ia pun kali ini bersedia melepaskan Tang San. Namun saat akan beranjak pergi, Meng Jiren yang masih tak terima dengan Tang San yang telah mengacaukan kesempatannya naik tingkat, menantangnya bertanding dengan taruhan, jika ia menang maka Tang San dilarang menyerap Cijinro dari seleman laba-laba tersebut. Namun jika ia kalah maka Tang San bebas melakukannya. Tang San pun menyetujuinya. Tapi sebelum mulai, yang menyela dengan mengatakan bahwa taruhan tersebut kurang adil karena tidak ada sesuatu milik Mengjiran yang dipertaruhkan. Maka dari itu, ia menambahkan kesepakatan konyol, yaitu jika Mengjiran kalah, ia harus bersedia memberikan sebuah ciuman. Singkat cerita, karena keduanya telah sepakat, pertandingan pun bisa segera dimulai. Mengjiran menjelaskan bahwa pertandingannya adalah melemparkan beberapa pisau untuk mengenai daun yang berjatuhan. Pemenang ditentukan dengan membandingkan banyaknya jumlah daun yang bisa mereka tangkap. Diperlihatkan dengan cepat Mengiran melemparkan pisau-pisaunya secara akurat sehingga setiap pisaunya berhasil menangkap satu daun tanpa ada yang miss. Melihat Tang San yang sedari tadi tidak bergerak membuat Menggiren kebingungan. Namun Tang San mengatakan kalau ia sudah melakukannya. Hal ini diperjelas oleh Mengsu yang mengatakan bahwa Tang San memang sudah melakukannya dan ia menang telak dari cucunya tersebut. Meng Jiren yang belum bisa percaya lalu mengecengnya sendiri. Dan benar saja, semua pisau Tang San tertancap sempurna dengan 10 daun masing-masing di setiap pisau. Sangat jauh dari Jiren yang hanya satu daun per pisau. Bahkan hebatnya Tang San melemparkan pisau dengan posisi membelakangi pohon, tanpa menggunakan mata dan hanya mengandalkan insting yang telah ia latih sejak kecil. Kemudian Meng Su mengungkapkan kekagumannya kepada Tang San karena memiliki kemampuan yang ia sendiri bahkan belum tentu bisa melakukannya. Kemudian Tang San menghampiri Jiran yang nampak sedih karena telah kalah dua kali. Tang San mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau jelas saja ia bisa menang, pasalnya ia telah berlatih menggunakan senjata rahasia selama lebih dari sembilan tahun. Ia lalu menunjukkan senjata rahasianya yang jauh lebih kecil namun memiliki keuntungan lebih ringan sehingga sangat praktis digunakan sebagai senjata yang mematikan. Ia juga bersedia mengajari Meng Jiran dengan menjelaskan sedikit mengenai tekniknya yang ia sebut pelacak suara. Bukan melihat dengan mata, melainkan menggunakan indera pendengaran yang bisa merasakan setiap gerakan bahkan tanpa ada titik buta. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba Mengiran mencium Tang San karena bagaimanapun juga ia telah kalah taruhan. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan fenomena itu dan setelah itu ia bersama kakek neneknya pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka, Tang San segera meminta sosis pemulihan dari Oisike agar ia bisa segera memulai proses penyerapan mengingat Xiao yang juga harus segera diselamatkan. Proses penyerapan Tang San nampaknya begitu berat, terlihat melalui gejolak energi luar biasa kuat yang dapat dirasakan oleh Guru Zao. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan Master Xiao yang mendapatkan selembar surat undangan dari Flender, kepala Akademi Sri Lanka. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan scene dari Tang Hao, ayah dari Tang San, berpamitan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman rumput biru perak untuk pergi menyelesaikan misinya di sebuah tempat yang ia sebut sebagai Balai Roh Pelindung. Di kesempatan berikutnya akan lebih diperjelas mengenai asal-usul Tang Hao muda beserta istrinya yang berjuang melawan Balai Roh Pelindung. Serta mungkin juga akan diperjelas mengenai kehidupan Tang San di universe yang berbeda karena masih sangat minim informasi yang bisa kita dapat sejauh ini. Baiklah mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan silahkan menulisnya di kolom komentar ya